Hari ini aku kembali lagi ke kuliah secara offline Udah lama banget deh aku ngerasain kuliah offline kayak gini Ini hari pertama aku kuliah offline semester 4 Rasanya aku rindu sekali buat kembali ke dunia perkuliahan ini Sepertinya aku sudah tidak sabar lagi untuk ketemu sama teman-teman kelasku di kelas Ah rasain seperti mimpi aku bisa kembali lagi ini mata kuliahku adalah grafis bergerak Kita lihat yuk Kira-kira proses pembelajarannya seperti apa ya Kita mulai dari masuk kelasnya ya Ah, enjoy banget yang kelihatannya Kampusnya di mana sih? Pengen deh bisa belajar kayak gini gitu. Yuk, gabung aja di Trisakti Multimedia Di sini kalian bisa belajar banyak hal mengenai Multimedia mulai dari penjelasan dari dosen kepada kita sebagai mahasiswa agar kita bisa lebih menguasai materi dan tidak lupa juga untuk teknik pengerjaannya ya di sini kita akan dilatih juga oh mengenai multimedia yuk jadi buat kalian yang mau belajar teknik multimedia yuk gabung aja di kampus kami oh iya ini sekarang udah waktunya pulang nih jadi dia cerita aku dan pengalamanku selama aku berkuliah di trisakti Multimedia. Terima kasih ya kalian sudah mau nontonin video ini sampai habis. Semoga video ini terus menjadi berkat buat kalian yang membutuhkan tambahan wawasan mengenai multimedia. Bye, -bye. see you on my next vlog.